Assalamualaikum, teman-teman. Jumpa lagi di video Radit Icut. Di video kali ini, Mas Radi sama Didi Icut lagi berkunjung di Candi Prambanan nih. Nah, kali ini kita mau melihat terusa, kalkun sama burung marak. Nah, pengen tahu keseruannya seperti apa? Tonton videonya sampai selesai ya.